Oke, selesai misinya, Bro. sekitar ke mana lagi nih? Baik lagi ke situ, ke tempat tadi. Apa nih? Oke, complete, Bro kita disuruh balik lagi ke rumah let's roll, let's roll. Oh, udah hancur banget mobilnya Woi, awas ah pese banget dah ngalang-ngalangin gue jalan dah jauh banget ini dari rumah Nying. ini di pedesaan cu kita merusuh di sini nih serunya. Ya anjing ada polisi lagi babi pada ah kabur kabur, kabur. Ah, ada polisi cok kabur ada oh, kontrol Hah, beloknya susah banget lagi nih ah ngalangin aja deh buruan buruan jangan sampai ketangkap cok kan tadi mau beli baju ya gue lupa lagi gak jadi beli beli dah tuh udah dong udah dong kejar-kejarannya dong anjing nih polisinya gue udah ngebut padahal nih udah paling ngebut Ah, kabur-kabur, Rey. Kabur, ah, Kubluk, tuh kan kena anjing. 50 puluh anjing. Kubluk, ah. Kita nggak penjara, tapi malah seru bayar doang ya bangsat lah. Lalu kita udah matin banyak orang loh. Oke. Okay. Sakda mobil rusak, bajingan. ini apa nih, nonton tv kita hah? Huh? Yeah, iya kan nonton tv kan apa ini seru seru, guys seru coy <laughs> hmm. oke, jadi itu misinya pemerintah ya any guy speak for springfielders kita dimata-matain terus ya terlalu paranoid katanya kita Oh jadi gantian Kita harus cari tahu ini mobil Mobil apa nih Oke kita cari tahu yuk Ini mobilnya apakah dia merugikan kita Mana dia Kita ikutin aja nih Bagaimana Kok ada darah hijaunya gitu dah Kita nggak boleh ketahuan sih, kayaknya ini ya. Jadi pelan-pelan aja ngikutin ya. Oke, oh, kita nggak boleh jauh-jauh ya. Kalau kalau jauh-jauh nanti hilang dianya gitu kali, maksudnya ya like new... mana tuh dia? tuh? woi bajingan ntar gue ketinggalan nih babi nggak bisa stuck bangsat hilangan target nih dah hilangan target dah Oh enggak masih ada dia anjing mobil gue berasep banget ini kedua tak anjing, Oh anjing lompat dia oke gokil Junjung-junjungnya ke sini lagi ya Kelep-kelep lagi Mau kemana lo? Gua ikutin lo Buset lompat dia Cuk. Buset ini arahnya kemana cu Anjing tapi kejar-kejaran begini Kejar-kejaran di dalam pabrik nih pabrik banget berarti ya Masih ada jalan lagi loh Gokil Gila seru ini. Nah lah lah lah Ini dimana nih munculnya nih Ini kota yang beda ini oh, Oke okay, apalagi nih ketahuan sekarang Even dia nih so like Siapa yang nyuruh mata-matain gua Komplit bro Ternyata benar kan dari pemerintah kan ini di wah ini di kota elitenya nih ini apa nih? By my to stay <laughs> ngisengin rumah orang anjing ya mencet bell kita bisa mana lagi nih? pulang? enggak kan? pulang jauh banget ini kita Ya anjing kebakaran cu. So ya anjing mobil gua. Ya gimana dong mobil gua nih? Ya anjing lah. Lah. Gimana nih? Gua harus ngambil mobil lain dong. Bisa nggak sih ngambil mobil orang? Oh bisa cu, Anjas. Anjas, gue pikir gak bisa ngambil mobil orang ini kota elit nih ibaratnya Jakartanya nih Ega? tadi dari Depok ke Bekasi nah sekarang Jakarta Bekasi itu yang tanah-tanah itu ya Bekasi dan Depok anjay uh anjing ngeribat jalanannya segitu anjing jalanan kota tai. jalanan kota tai. lompat lompat anjing Nah, ini kemana sih? Sebenarnya. Tadi eh, suruh kemana sih? Nanti disuruh ke sini? Lah, ada bini gua di sini. Ngapain lo? Oh, Ngapain lo bego di kota now, sini? Homer, streets, and it it bloops and blips apa tuh bloops and blips? Bagus. Ah, ya, misi lagi. Woi ganti mobil lagi, goks goks goks. Lah sekarang kita jadi istrinya ini. Tadi serang ngapain dah? Serem ngambil box tabrakin gitu. Wah elah gimana sini anjing pakai waktu lagi ambil box gimana cuy? Ah. ini eh, suruh ngambil 10 box wah anjing istrinya liar juga ya it was an i buset banget anjing ya nyetir anjing. ini nyetir istrinya lagi. Dang. hei mana tuh? Oke, lanjut. Tinggal masih ada 5 lagi. Tinggal semenit lagi. Ah, baiklah ah.